Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama gua di channel mainin. Sebuah series Netflix dari Korea menjadi perbincangan hangat belakangan ini, ya. Squid Game tidak hanya hasil positif yang diterima Squid Game dari para penonton, namun ada juga hal-hal negatif yang disematkan, salah satunya yang menjadi hujatan di tengah keberhasilan film Squid Game adalah kasus plagiatisme. Yang mana, film ini diduga mengikuti film dari Jepang yang sudah bertahun-tahun lebih dulu. Film ini berjudul As The God Will yang tayang pada tahun 2014 lalu. Lalu, seperti apa sih film As The God Will ini? Seberapa mirip dengan Squid Game? Nah, untuk itu, kali ini gue akan membahas dan merangkum sebuah film yang diduga memiliki kemiripan dengan Squid Game.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 Kemudian baru mereka membangun cerita. Sama seperti film ini, di mana di sebuah ruangan kelas menjadi kacau setelah tiba-tiba sebuah boneka Daruma tiba-tiba mengacaukan seisi si kelas. Yang mana Daruma ini memainkan sebuah permainan yang jika ketahuan bergerak maka akan tewas. Sama seperti Squid Game dengan permainan lampu merah dan lampu hijaunya. Namun jika di Squid Game, mereka dibunuh menggunakan senapan, di Daruma ini korban seperti dikutuk. Jadi korban yang tertangkap rumah darahnya tiba-tiba akan menggumpal dan berubah menjadi seperti kelereng dan meledakkan kepala si korban. Singkat cerita cara menghentikan boneka rumah ini ialah dengan menekan tombol yang berada di belakang boneka rumah tersebut. Dan seorang pria bernama Takahata Sun berhasil melakukannya setelah dibantu oleh teman sekelasnya. Kemudian saat ia keluar ruangan, ia bertemu dengan teman yang bernama Ichika Akimoto yang juga berhasil menghentikan darumasan di ruangan kelasnya. Mereka pun mencari cara untuk keluar dari sekolah. Namun semua pintu terkunci. Kemudian mereka masuk ke sebuah ruangan dan di sana sudah banyak siswa yang selamat sedang berkumpul. Mereka menggunakan baju tikus. Tak lama muncul maneki neko atau patung kucing raksasa yang ternyata di sana mereka harus melakukan permainan kucing dan tikus, jadi mereka harus berusaha agar tidak dimakan sang kucing. Cara menghentikannya yaitu dengan memasukkan lonceng kucing kering di bagian leher si kucing. Awalnya Sun mengira si kucing tidak akan mengejar yang tidak menggunakan baju tikus. Namun setelah semua orang melepas bajunya, sang kucing mulai menyerang secara random. Saat itu Ichiko hampir menjadi korban. Namun Sun menggunakan baju tikus untuk mengalihkan perhatian. Dengan menggunakan baju tikus, Sun bisa mendengar kemauan si kucing. Akhirnya, Sun mencoba mengusap punggung si kucing agar si kucing tertidur. Mereka yang selamat berebut untuk memasukkan lonceng kering di leher kucing dan membuat berisik. Sehingga si kucing kembali terbangun dan mulai marah gak jelas. Sun dan Ichiko memiliki ide dengan menutupi lonceng menggunakan kulit dari bola basket. Dan menutupnya menggunakan baju agar tidak terlihat oleh sang kucing. Mereka membuat dua bola yang mana salah satunya adalah bola asli. Sun berlari dan dengan sengaja memperlihatkan bola yang dia bawa. Ichiko melemparkan bola yang ternyata bola asli dan ditepis oleh si kucing. Sedangkan lonceng yang di tangan Sun berhasil dilempar. Namun lemparan Sun malah meleset dan tak lama seorang pria bernama Amaya Takeru melompat ke arah ring dan melakukan slam dunk. kucing menyebutkan orang-orang yang selamat yaitu Amaya, Sun, dan Ichiko. Namun yang lain malah dibunuh oleh Amaya karena merasa mereka tidak pantas untuk menang. Namun tiba-tiba keluar asap dan membuat mereka bertiga tidak sadarkan diri. Kemudian Sun terbangun di sebuah ruangan dengan tiga orang lainnya yang mana salah satunya adalah teman semasa SMP-nya Sun yaitu Soko Takase. Tak lama permainan berikutnya pun dimulai, masuklah empat boneka. Dan permainan ini adalah menebak siapa yang berada di belakang mereka. Seorang pria dan seorang wanita yang mencoba pertama harus tewas karena gagal menebak. Akhirnya, Sun mencoba untuk melakukannya. Sun mencoba mengulur waktu agar salah seorang dari mereka berbicara. Dan setelah berbicara, Sun bisa mengetahui siapa yang berada di belakangnya. Sun pun berhasil dan berhasil mendapatkan kunci. Sun dan Soko berhasil keluar, namun tak lama seorang pria terlihat kejar kejar oleh sebuah boneka. Di sini boneka mencari seseorang yang tidak berteman dan akan menjadi temannya. Sun pun meraih tangan pria itu dan membuat si bonekanya akhirnya pergi. Tak lama, Sun juga melihat Ichiko dan langsung meraih tangannya sehingga akhirnya Ichiko juga berhasil selamat. Akhirnya enam orang berhasil selamat, namun mereka hanya mendapatkan empat kunci. Yang mana seharusnya tujuh orang masing-masing mendapatkan satu kunci untuk bisa masuk ke permainan selanjutnya. Tak lama Amaya datang dengan tiga kunci lain dan membawa satu orang pria. Karena totalnya jadi 8 orang, Amaya membunuhnya dan berhasillah mereka masuk ke permainan selanjutnya. Di permainan selanjutnya mereka dihadang oleh sosok beruang putih. Di sana mereka harus menjawab pertanyaan dengan jujur agar bisa masuk ke permainan selanjutnya. Jika ada yang berbohong, mereka harus menunjuk salah satu dari mereka yang diduga berbohong. Lebih kurang, ini seperti game Among Us yang harus memilih seseorang yang diduga imposter. Satu orang pria dan Soko teman masa SMP Sun, menjadi korban. Sampai akhirnya, Sun melihat kalau beruang putih itu bukanlah beruang putih, melainkan beruang hitam. Sehingga Sun mengatakan kalau kebohongan ini bukanlah dari mereka, melainkan dari si beruang. Burang menjadi marah dan akhirnya terjebak di sebuah lubang dan membuat warna putihnya berubah menjadi hitam. Akhirnya, Sun, Amaya, Ichiko, dan dua orang lainnya selamat dan memasuki permainan terakhir. Sampailah mereka di sebuah tempat dan tak lama peraturan permainan pun dibacakan. Yang mana salah satu dari mereka akan menjaga sebuah kaleng dan sisanya bersembunyi. Untuk memenangkannya, sang menjaga harus melihat wajah dan mengucapkan nama yang tertangkap. Dan mengurungnya di sebuah sel. Dan bisa menang jika menangkap tiga atau lebih yang bersembunyi. Sedangkan yang bersembunyi bisa menang jika mereka tidak tertangkap sampai matahari tenggelam. Dan bisa menyelamatkan teman-temannya jika seseorang berhasil menendang kaleng yang berada di tengah lingkaran. Namun kaleng akan meledak. Sehingga mereka harus mengorbankan diri untuk menyelamatkan temannya. Dan diundilah siapa yang jaga. Dan ternyata Amaya mendapat giliran menjaga. Mereka sangat deg karena Amaya merupakan orang yang kejam. Singkat cerita dua orang pertama berhasil ditangkap Amaya. Sun dan Ichiko mencoba mengelabui Amaya namun sudah terlambat. Amaya sudah di depan pintu ruangan tempat mereka bersembunyi. Ichiko menyuruh Sun untuk pergi duluan dan akhirnya Ichiko pun tertangkap. Sun bersembunyi dan Amaya terus menjaga kalengnya. Amaya pun berteriak agar Sun dengar kalau dirinya telah menang. Karena telah menangkap tiga orang dan tinggal menunggu matahari tenggelam. Di persembunyiannya, Sun mendapat ide. Akhirnya Sun keluar menggunakan baju besi. Baju besi itu sangat berat dan membuat Sun susah bergerak. Amaya dan yang lain berpikir kalau Sun menggunakan baju besi agar wajahnya tak terlihat dan ledakan dari kaleng tidak akan melukainya. Namun, yang sebenarnya Sun lakukan adalah agar Amaya sengaja mendekat padanya dan membuka penutup kepala Sun. Amaya berhasil dan saat Amaya akan menangkap Sun, Amaya ternyata sudah terikat rantai yang dibawa Sun bersama baju besi itu. Sun pun melompat ke laut dan membuat Amaya tertarik. Amaya yang sudah tersudut mencoba menarik baju besi yang tersangkut sekuat tenaga. Sedangkan Sun berhasil keluar dari baju besinya dan kembali naik ke tempat mereka melakukan permainan. Dengan gontai, Sun pun berlari ke arah kaleng bersamaan dengan Amaya yang juga sudah lepas dari ikatannya. Dan Sun pun berhasil menendang kalengnya, namun ternyata tidak ada ledakan. Ledakan itu hanyalah kebohongan agar permainan semakin menarik. Dan dinyatakanlah mereka sebagai pemenang. Kemudian mereka dihadiahi masing-masing satu buah es krim. Dan ternyata di balik stik es krim itu tertulis keberuntungan mereka. Dua orang pria dan Ichiko mendapat stik dengan tulisan tidak beruntung. Sehingga akhirnya mereka harus tewas. Sedangkan Amaya dan Sun berhasil dan keluar dari tempat itu. Dan berdiri di sebuah kubus raksasa yang melayang di dekat Tokyo Tower. Dan terlihat orang-orang di bawah meneriaki mereka sebagai anak Tuhan. Dan film pun selesai. Oke, okay, itulah rangkuman alur cerita film As the God Will yang tayang di tahun 2014. Overall, gua akan kasih nilai seberapa mirip film As the God Will ini dengan Squid Game. Pertama, game daruma sangat terlihat mirip dengan game lampu merah dan lampu hijau. Jadi gua kasih poin 40 dari 100. Yang kedua, konsep kedua film menggunakan permainan anak-anak atau permainan zaman dahulu. Jadi bakal gua kasih 40 dari 100 poin. Jadi kemiripannya 80 per 100 ya. Lalu untuk film As the God Will tidak jelas siapa dan tujuan permainan ini dilakukan. Sedangkan film Squid Game kita tahu siapa pemilik permainan dan tujuannya adalah untuk bersenang-senang bagi orang-orang kaya. Jadi poinnya dikurangi 20. Lalu film As the God Will tidak jelas teknologi seperti apa yang membuat mereka bisa seperti itu. Apakah alien atau teroris? Sedangkan Squid Game, jelas mereka menggunakan alat-alat yang beneran bisa dipakai untuk membunuh. Jadi poinnya dikurangi 30. Jadi kesimpulannya, kedua film itu hanya memiliki kemiripan 40% saja ya. Jadi ya menurut gua apakah ini plagiat atau tidak, itu tergantung kalian yang menilai. Terima kasih sudah mampir di channel Mainin. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Mainin. Saatnya gue undur diri dan jamatane.